Selamat datang di channel Lari Kampung Dalam percobaan kali ini Kami akan membahas sedikit legenda Yang telah dipercaya sebagian besar masyarakat daerah sekitar Gunung Gelung Ada beberapa versi yang menyebutkan tentang legenda ini namun di akhir cerita dari berbagai versi tersebut berakhir sama. yakni sebuah pengkhianatan cinta yang dilakukan seorang putri raja terhadap seorang kesatria yang berujung pada sebuah kutukan. Cerita ini bermula Sanggrama Wijaya Tunggadewi, seorang putri raja di Kahuripan yang tersohor akan kecantikannya, dilamar oleh seorang kesatria yang sakti mantra guna. Namun, kesatria tersebut memiliki bentuk fisik yang tidak seperti layaknya manusia pada umumnya. Dia adalah Maisa Sura atau lebih dikenal dengan nama Lembu Sora. Kesatria sakti namun memiliki wajah terbau dan berbadan manusia. Mengetahui akan hal itu, sang putri berusaha untuk menolaknya dengan cara memberikan syarat yang berat dan mustahil dilakukan oleh manusia biasa sang putri meminta syarat untuk dibuatkan sumur raksasa yang berada di atas gunung kelulut dan harus diselesaikan dalam waktu semalam saja tanpa berpikir panjang Lembu Sora pun menyanggupinya dengan segala kesaktian yang dimiliki. Lembu Sora akhirnya terciptalah sumur yang dalam waktu semalam saja. Namun, sang putri tidak kurang akal dengan segala rayuannya. Lembu Sora disuruh turun ke dasar sumur untuk mengetahui kedalamannya. Dan ketika sampai di dasar sumur, sang putri memerintahkan pasukannya untuk menimbun sumur tersebut, sementara Lembu Sora masih ada di dalamnya. Mengetahui Lembu Sora telah ditipu, Lembu Sora pun murka dan mengucap sumpah. Besok kediri bakal itu biwales kang makaping kaping. Kediri bakal tadi kali, melitar tadi latar, tulung agung dati gedung. Itulah sumpah lembu Sora sebelum menemui ajalnya. Setelah kejadian tersebut, untuk menebus segala kesalahannya, Sang Putri pun memutuskan untuk meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa di sebuah gunung pucangan atau Kuaselo Selomaklek hingga akhir hayatnya dan bergelar Dewi Kili Suci Sang Rama Wijaya Deni Kini suci juga tercatat dalam prasasti cani 1021 sampai prasasti turun yang satu 1035 pada prasasti pucangan 1041 nama Sangrama Wijaya sudah berganti nama Sri Samara Wijaya pada saat itu pusat kerajaan sudah pindah ke Daha. Tokoh Dewi Kili Suci dalam cerita Panji juga dikisahkan sebagai sosok agung yang sangat dihormati rakyatnya. Ia sering membantu kesulitan pasangan Panji, Inu Kertapati, dan Galuh Chandra Kirana yang lain adalah keponakannya. Dewi Kili Suci juga terdapat dalam Babat Tanah Jawa sebagai putru sulung resi gentai Raja Kahuripan yang kemudian dibelah dua menjadi jenggala dan kadiri kisah ini juga mirip dengan fakta sejarah yaitu setelah air langga turun tahta di tahun 1042 wilayah kerajaan dibagi dua menjadi Kahuripan dan Dadaha. dan dari legenda ini akhirnya masyarakat lereng gunung Keluk melakukan sesaji sebagai tolak bala sumpah itu dengan cara larung sesaji yang digelar setahun sekali pada tanggal 23 bulan Suro oleh masyarakat sekitar gunung Kel. Demikianlah pembahasan kali ini. Apabila ada yang salah, mohon dikoreksi dengan cara tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.